selamat datang di channel aku nah kali ini aku mau berbagi tips lagi nih untuk youtubers-youtubers -Youtuber semula nah channel kalian sepi ingin ramai. ya oke okay, semua itu ada caranya bukan asal-asalan aja sebelum itu gue beritahu gue mau ngasih tahu sesuatu hal yang cukup penting oke okay, gue selalu memberikan Promosi gratis bagi channel yang komen di video terbaru aku Umumnya itu 10 yang pertama ya Tapi terkadang bisa juga lebih Nah, itu gimana? Apa aja channel yang udah pernah gue promosiin? Ini, kita buka channel aku ya Nah, jadi di sini nih, ini di channel aku nih ya Di tab komunitas, ini kan nampil pertama nih Di tab komunitas, gue setiap upload itu selalu promosiin channel-channel yang komen 10 pertama di video terbaru aku. Nah, satu hari yang lalu gue udah banyak banget tuh promosiin channel. Mungkin kita hitung dulu ya berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai orang India pun ini gue promosi. Padahal gue nggak kenal dia. 16, 17, 18, 19, 20, 21 Oke, okay. sampai 21 channel udah gue promosiin Dan ini free, nggak ada yang namanya berbayar Jangan namanya mempersulit orang-orang yang ingin sukses. Jadi buat kalian yang ingin promosiin channel ya Yang ingin channel aku, aku promosiin Datang aja di video terbaru aku Jadilah 10 komentar, komentar yang pertama Oke, okay. jadi gitu ya kita ya, lanjut ke pembahasan. Nah, jadi ini kita buat video baru. Kebanyakan YouTubers pemula ketika upload, ya upload seperti ini. Kita bisa lihat ini ya, ini channel aku yang lain, channel yang enggak aku pakai. Nah, kita koreksi dulu apa aja bagian yang kurang dari video ini. Dan ternyata jaringannya lelet. Oke, okay, ini salah satu kayak gini aja ya. Kita lihat judulnya kosong. Dan di sini deskripsinya kosong. Nggak ada apa-apa dan nggak ada yang buat menarik. Kalau misalnya kalian upload kayak gini, tanpa judul yang jelas, itu gimana-gimana, orang nggak tahu nih isi videonya apa. Dan membahas tentang apa. Ini semua bisa dibuat orang males nonton. Shit. Ini cut. Nah. Ini video yang tadi ya. Yang tadi kita share. Ini gue hanya sekedar upload kosong aja. Nggak ada apa-apa. Di sini kita bisa lihat judulnya kosong. Dan di deskripsinya ini nggak ada apa-apa. Dan di sini nggak ada emblem-emblem emblem yang lain. Yang membuat video ini menjadi tidak menarik. Nah, sebagian YouTubers pemula itu buat video kayak gini. Nggak diberi settingan-settingan penting untuk jangkauan luas. Biar penontonnya rame. Nah, kalau mau tahu gimana caranya, lanjut. Step yang selanjutnya. Nah, kita udah sampai nih di YouTube Studio. Pada umumnya kita langsung upload. Nah, kita pilih file ya, Kita random aja. Karena ini apa? Ini random aja. Kita open. Kita tunggu. Sebagian YouTubers pemula, itu langsung dia yang namanya kemari. Keberikutnya langsung sampai habis dan videonya nggak di-setting. Jadi settingan ini sangat penting ya. Kayak pertama ini judul. Kita buat aja video yang banyak ditari itu tentang tutorial. Atau kita buat aja nama aku. Ini agak mengganggu ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Atau kita buat... Yang namanya itu belajar Nah judulnya kalau namanya belajar Di deskripsi ini kita buat juga Itu satu hal yang berhubungan dengan belajar Mau gimana caranya Kita masuk lagi ke youtube Kita buat itu belajar youtube Nah gini kan Ini judulnya Buat judul sebenarnya mana mungkin deh Gimana buat judul yang menarik? Itu bisa kita buat dari sini. Nah, di sini ada beberapa list dari judul yang bisa kita comot atau kita pakai. List ini bisa kita gunakan. Dan ini bukan kena copyright. Semua ini real free. Bisa kita pakai. Ini merupakan daftar pencarian dari banyak penonton. Jadi kita bisa buat ini. Sebenarnya kalau belajar ini namanya CEO Pemula. Kita buat aja, klik Nah, bakal nongol -nong video tentang belajar-belajar ini Ini semua tutor, semua belajarnya Lalu, kalau mau ngejut lagi Kita buat ini, kita copy ah, Kita copy aja Kita letak di sini Nah Judul kita udah ikut dari CEO Atau dari sumber pencarian Ser Ser apa namanya kok Pan di bahasa Inggris Itulah pokoknya Nah jadi ini kan udah masuk nih Judul kita kan udah bagus Mau buat deskripsinya Gimana buat deskripsinya Nah buat deskripsinya juga sama Kita samain aja Belajar Youtube Nah ini akan ada beberapa opsi Beberapa opsi nih kan Nah ini kita copy lagi Kita masuk aja kemari Kita masukin kemari Kita masukin kemari Ini semua bisa kita masuk ini dan kata-katanya itu bisa kita rangkai agar ketika dapat pencarian deskripsi kita itu naik dan video kita itu jadi naik juga. Hmm, kita buat gaming ya kan. Ini kata-kata yang berulang gini. Nah, jadi kalau udah gini, ini kan tiga kata dari video tadi dari pencarian teratas. Ini kita buat aja, kita tambahin. Belajar YouTube dari 0 Untuk memulai harus menerapkan harus menerapkan yang namanya metode metode belajar YouTube SEO agar video video kita naik ke atas Naik ke atas dan menjadi yang terbaik di antara pemula-pemula belajar YouTube Gaming. Nah, kurang lebih kayak gini deh. Jadi di sini kita udah nyisipkan ketiga siu dalam beberapa deskripsi kita, dan ini menguntungkan dan bisa membuat video kita itu menjadi up. Dua ilmu yang udah gue kasih. Nah, di sini gimana lagi? Video kita biar bisa jadi up naik lagi, naik lagi. Nah, di sini kita juga bisa buat yang namanya itu hashtag. Hashtag ini kita buat deh belajar. ha. Nah, rekomendasinya itu juga udah nongol. Jadi tinggal kita pilih aja nih. Mau belajar yang pertama atau kita buat juga ini belajar lagi. Belajar dari rumah. Dan kita juga bisa buat lagi, belajar lagi tinggal dipilih-pilih aja sih mau pakai yang mana kira-kira yang cocok dengan tema video kita dan ini bisa membuat video kita lagi in naik ya naik oke okay. YouTube itu juga punya hashtag yang ciri khas jadi ciri khasnya itu kayak gini kan gawannya. dia itu kalau yang tadi kan pakai tanda pagar nah kalau di YouTube dia pakai tanda koma Nah ini, itu nanti bakal gue jelasin di step selanjutnya. Jadi ini sangat berguna untuk youtubers-youtubers yang ini videonya naik ke atas dan menguntungkan. Oke, terus yang kedua, ini udah step yang keempat mungkin ya, udah step yang keempat. Ini kebanyakan dari mereka ini nggak mengganti yang namanya thumbnail, pasti pakai bawaan. Oke, gue verifikasi karena ini akun baru, gue nggak verifikasi dulu yang jelasnya tanlil ini buat update dan verifikasi ya di sini gue nggak verifikasi karena ini akun kedua jadi gue nggak bisa buat di tempat gue ini udah banyak banget nih akunnya jadi kalau udah yang mau itu kita verifikasi lagi ya nah lalu dibuat juga playlist ini playlist ini kita buat deh playlist itu gimana cara buatnya cara buat playlist itu bisa juga kita buat kita comot aja deh video-video yang lain nah lanjut ke playlist tadi ya tadi playlist tadi terdapat di dashboard ini di penyesuaian dan pilih di bagian sini tambahkan bagian nah tambah bagian ini kita bisa buat yang namanya playlist yang dibuat tapi bisa juga pilih sih mau yang mana